Siswa penganiaya guru SMK Makassar tunggu jadwal sidang. Kejaksaan Negeri Makassar yang meneliti berkas kasus penganiayaan siswa SMK Negeri 2 Makassar berinisial Mas. 16. Terhadap guru arsiteknya Daserol. 53. Sudah dinyatakan rampung dan siap dilimpahkan ke pengadilan. Berkasnya sudah diteliti dan semua unsur-unsurnya sudah terpenuhi. Hari Senin, sudah bisa dilimpahkan ke pengadilan. Ujar Kepala Kejari Makassar Deddy Suwardi Surahman di Makassar, Sulawesi Selatan. Dilansir antara, Minggu, 28 Agustus 2016, dia mengatakan. Pelimpahan perkara penganiayaan yang dilakukan oleh seorang siswa kepada gurunya itu sengaja dipercepat untuk mendapatkan kepastian hukum karena kasus ini menjadi perhatian banyak orang di seluruh Indonesia. Selain itu, tersangka penganiayaan masih berstatus pelajar dan di bawah umur semua sudah lengkap, makanya kita limpahkan segera kasusnya. Pelakunya juga kan masih anak-anak dan butuh kepastian hukum, sehingga tidak ada alasan untuk menunda-nunda, kata dia, Dedi melanjutkan. Meskipun kasus sudah dilimpahkan ke pengadilan negeri Makassar, kemungkinan persidangannya akan dilakukan secara tertutup karena pelakunya masih di bawah umur. Sidangnya kemungkinan tidak akan digelar secara terbuka, kata dia, sementara Kepala Kejaksaan Negeri Makassar, Deddy Suardi Surahman via telepon mengatakan pihaknya tengah menunggu jadwal sidang kasus yang menjerat Mas sebagai terdakwa dari pihak Pengadilan Negeri Makassar. Kita sudah limpah ke pengadilan. Nah jadwal sidangnya ini yang sedang kami tunggu dari pengadilan kapan akan digelar sidang perdana. Sampai saat ini belum ada pemberitahuan jadwal sidangnya, kata Dedi. Terkait pelaporan balik mas atas dugaan penganiayaan oleh Dasrul, penyidik reskrim unit perlindungan perempuan dan anak PPA, memeriksa maraton saksi-seksi laporan mas dilakukan setelah ia ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan bersama bapaknya, Adnan Ahmad. Kasus ini masih proses penyelidikan dan terlapor. Dasrul, sudah kita periksa. Saat ini kita sementara periksa saksi-saksi lainnya seperti guru dan beberapa siswa SMKN 2 Makassar yang mengetahui kejadian, kata Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, Kompol Amniam via telepon. Senin, tanggal 29 bulan 8 tahun 2016, setelah memeriksa seluruh saksi, lanjut Niam, pihaknya akan melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah kasus tersebut memenuhi unsur untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan. Berkas terpisah sementara itu, berkas perkara ayah mas dalam dugaan pidana yang sama ditetapkan terpisah dengan sang anak, polisi menyebut keduanya memiliki peran berbeda. Tersangka mas dikenakan pasal 170 KUHP, sedangkan bapaknya, Adnan, disangkakan pasal 351 KUHP Jo pasal 170 KUHP. Berkas perkara khusus tersangka adnan Bapak dari Mas hingga saat ini masih dalam proses penelitian jaksa. Awalnya kejadian ini bermula pada saat Dasrul Guru Arsitektur SMKN 2 Makassar sedang menegur pelaku, mahasiswa SMKN 2 Makassar karena tak mengerjakan tugas pekerjaan rumah, karena menyolot. Dasrul pun memukul pundak Mas, Mas yang tidak terima kemudian menelepon bapaknya Adnan untuk datang ke sekolah sebelum sampai ke ruangan wakil kepala SMKN 2 Makassar. Atan dan Mas bertemu dengan Dasrul yang melintas mereka terlibat percekcokan hingga akhirnya terjadi penganiayaan bapak anak kepada guru arsitek itu. Akhir kasus siswa aniaya guru SMK di Makassar. Perkara pidana dugaan penganiayaan terhadap guru yang melibatkan Mas 16 siswa SMKN 2 Makassar sebagai terdakwa berakhir dengan damai di luar persidangan Dasrul. Guru arsitek terdakwa yang menjadi korban dugaan penganiayaan, memaafkan siswanya, Mas, sebelum persidangan berlangsung tadi pagi di pengadilan negeri Makassar. Pernyataan damai antara kedua belah pihak yang dituangkan secara tertulis di luar sidang kemudian disampaikan kepada Majelis Hakim Tunggal Teguh Sri Raharjo yang mengadili perkara tersebut pada persidangan yang digelar selasa. 6 September 2016 Upaya diversi alias upaya penyelesaian di luar sidang antara kedua pihak diterima oleh hakim dalam persidangan tadi dan putusan diversi itu akan ditandatangani hakim hari Kamis 8 September 2016 nantinya. Dan selanjutnya digunakan untuk membebaskan Mas dari perkara atau dinyatakan selesai, kata Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Deddy Suwardi Suram saat dihubungi via telepon di Makassar, Sulsel. Deddy mengaku sangat mengapresiasi putusan hakim akan upaya diversi yang telah diajukan kedua pihak sehingga perkara pidana anak Mas dapat dinyatakan selesai. Andi Aziz Pangeran. Selaku penasihat hukum korban dugaan penganiayaan Dasrul mengatakan upaya damai merupakan inisiatif kliennya dengan begitu. Perkara penganiayaan yang menjerat siswa Mas 16 sebagai terdakwa dinyatakan selesai, Mas saat ini sudah bisa bebas upaya diversi atau damai itu hanya untuk terdakwa Mas, tetapi tidak untuk bapaknya. Muatnan Ahmad, klien saya tak mau damai atau tempuh upaya sama, tutur Aziz. Terdakwa Mas dikenakan pasal 170 KUHP, sementara bapaknya Adnan disangkakan pasal 351 KUHP jo pasal 170 KUHP. Peristiwa ini bermula saat Dasrul, guru arsitektur SMKN 2 Makassar sedang menegur mas siswanya karena tak mengerjakan pekerjaan rumah, namun mas malah melawan, maka Dasrul pun memukul pundak siswanya. Tak terima dengan perlakuan gurunya itu, sang siswa lalu menelepon bapaknya, Atnan, selang beberapa menit Atnan datang ke sekolah bertemu putranya. Selanjutnya, keduanya berpapasan dengan Dasrul. Atnan pun menghentikan langkah Dasrul dan menanyakan alasan kenapa memukul anaknya. Dasrul lalu menjawab, "Jika putra Atnan nakal, tak terima dengan jawaban Dasrul." Atnan lalu memukul wajah Dasrul sehingga hidung dan pelipis Dasrul terluka mengeluarkan darah. Bersalah ini sanksi bagi siswa penganiaya guru SMK Makassar. Kasus penganiayaan guru SMKN 2 Makassar oleh siswanya sendiri, Mas 16. Berakhir dengan putusan bersalah oleh hakim tunggal Teguh Sri Raharjo, Teguh menilai terdakwa Mas Terbukti mengeroyok Dasrul bersama-sama ayahnya, Atnan, sebagai hukuman. Mas dihukum setahun pembinaan dengan tinggal di panti rehabilitasi anak panti sosial Marsudi Putra Todopuli. Makassar, hakim menilai terdakwa masih sangat muda. Selain itu, Mas juga masih bisa untuk melanjutkan pendidikan yang saat ini terhambat akibat kasus yang pidana yang menimpanya, walau gitu. Jaksa Penuntut Umum, JPU, Kejari Makassar melakukan upaya banding atas putusan pengadilan negeri Makassar itu. Penasehat Hukum Mas, Abdul Ghafur. Mengatakan JPU Rustiani terima dengan putusan yang dibacakan Rabu, 21 September 2016 itu, menurut dia putusan hakim lebih ringan dari tuntutan yang diberikannya. JPU berpendapat perbuatan mas jelas mengakibatkan korbannya, yakni dasrul, mengalami luka berat, sehingga layak dijatuhi hukuman sesuai tuntutan jaksa, yakni 17 bulan, jaksa yang lakukan banding. Sehingga kami tinggal ikut saja, kata Abdul Gafur via telepon, Kamis, tanggal 22 bulan 9 tahun 2016. Kasus ini bermula saat dasarul, guru arsitektur SMKN 2 Makassar, menegur mas, siswa SMKN 2 Makassar. Karena tak mengerjakan pekerjaan rumah, karena siswa tak terima ditegur. Dasrul pun memukul pundak Mas, tak terima dengan perlakuan gurunya itu. Ia lalu menelepon bapaknya, Atnan. Selang beberapa menit Atnan datang ke sekolah bertemu Mas. Selanjutnya keduanya hendak menemui wakil kepala sekolah, Wakepsek SMKN 2 Makassar. Namun saat menuju ruangan Wakepsek, Keduanya berpapasan dengan Dasrul, Atnan yang tak terima memukul wajah Dasrul sehingga hidung dan pelipis Dasrul terluka mengeluarkan darah. Melihat kondisi Dasrul yang pusing akibat tonjokan Atnan, Mas pun mengambil kesempatan turut memukul Dasrul juga.